Halo teman-teman pecinta film, kali ini Mimin akan mengulas sebuah film drama yang dibintangi oleh si Gunton, Sam Connery, dan Rob Brown. Film ini rilis di tahun 2000 dengan memperoleh pendapatan sebesar 80 juta dolar. Kisah ini dimulai dari rasa penasaran anak-anak kulit Aden Bronx pada sebuah bangunan yang mereka curigai ditempati oleh orang misterius yang sering mengintip dari jendela ketika mereka sedang bermain basket. Jamal seorang anak yang jago bermain basket juga seorang yang hobi menulis, memberanikan diri untuk masuk dan memeriksa apartemen itu. Sayangnya, usahanya yang ingin meniru gaya penyelidik swasta diketahui oleh sang pemilik rumah. Hasilnya, dia pun lari tunggang langgang dengan teman-temannya yang juga sedang menunggu di lantai satu. Kesialan Jamal tak hanya berhenti di situ, tas yang berisi tulisan karyanya tertinggal di apartemen tersebut. Alhasil Jamal hanya bisa pasrah dan hanya mampu melihat ke arah apartemen di mana sang pemilik apartemen sengaja menggantung pas Jamal di jendela. Kesekan harinya Jamal kembali ke tempat tersebut dan sebenarnya Jamal sudah merelakan tasnya. Tapi tiba-tiba saja tasnya itu dijatuhkan. Jamal pun mengambilnya lalu pulang ke rumah dengan wajah agak lega bercampur heran. Ketika Jamal hendak memeriksa tas beserta istrinya, Jamal terkejut sebab ia mendapati tulisan-tulisan telah dipenuhi coretan-coretan pertinta -coretan merah yang merupakan koreksi atas tulisan-tulisannya. Pikiran sempit. Bagian ini fantastis, spesifik kekurangan kata-kata, tidak bagi pembaca kemana kau membawaku. Aku akan mendukung penulis ini adalah beberapa koreksi atas tulisan-tulisan dari Jamal. Jamal bertambah penasaran dan membuatnya datang kembali ke apartemen itu. Bukannya disambut baik, dia malah diusir dan disuruh membuat tulisan sebanyak lima ribu kata tentang mengapa Jamal harus menjauhi rumahnya. Hal inilah yang mengawali pertemanan mereka sebab Jamal kembali sambil menyerahkan tulisan yang berisi lima ribu kata tersebut. Jamal yang hobi menulis mendapat beasiswa dari sekolah swasta terbaik di kota mereka. Jamal juga berkesempatan untuk bergabung menjadi pemain basket di sekolah tersebut. Terjadi sedikit ketegangan dengan anggota tim lama, tapi itu tidak berlangsung lama karena mereka berdua segera dapat membuktikan ketiawayannya dalam menunjukkan bola. Yeah, yeah, yeah, well, yeah, a little yeah. defensive. Uh, uh, my court, my court. Uh, oh. right. You got a dribble, so you can't go there neither Now try and get by me. Di sekolah yang baru ini, Jamal mendapatkan seorang teman baru yang cantik, Claire Spence namanya. Hubungan pertemanan mereka lama-kelamaan memunculkan rasa suka. Sayangnya, Jamal merasakan ketidaksenangan dari orang tuanya. Dari sekolah ini jugalah Jamal mengetahui bahwa orang yang menghuni apartemen yang baru saja menjadi temannya itu adalah seorang penulis terkenal. William Forrester namanya, yang hanya menerbitkan satu buah karya buku fenomenal dan mendapatkan penghargaan Pulitzer. Jamal pun meminta agar dia diajari bagaimana menjadi penulis. William mau menjadi mentor asal tidak ada pertanyaan tentang pribadinya, keluarganya, dan mengapa hanya satu buku saja yang ditulisnya. Ia juga meminta apapun yang ia ceritakan di ruangan itu tidak boleh dibawa keluar. Jamal menerima semua syarat itu, dan pelajaran pun dimulai. You write your first draft with your heart. di bawah pengajaran William karya tulisan jamal menjadi jauh lebih meningkat dan ini yang membuat gurunya seorang Profesor yang selalu gagal untuk menerbitkan bukarya-karya tulisannya menjadi curiga bahwa Jamal memplagiat tulisan itu sebab ia tidak percaya bahwa seorang anak kulit hitam dari kota The Bronx dan berasal dari sekolah kecil yang miskin dapat membuat tulisan sebagus itu. Jamal tersinggung tulisannya diragukan, namun ia tidak marah. Ia menyimpan dendamnya dan terus menulis di bawah didikan William. William mengajarkan pada Jamal agar jangan melipat buku, karena itu tidak menghargai penulisnya. William juga mengajarkan bahwa kunci utama menulis adalah menulis. Bukannya berpikir. Mulailah menulis, jangan berpikir. Berpikir itu nanti saja, yang penting menulis dulu. Tulis draft pertamamu dengan hati, baru nanti kamu akan menulis ulang dengan kepalamu. Pada ulang tahun William Jamal mengajaknya untuk mendatangi lapangan basket, di mana Jamal akan bertanding bersama tim dari sekolahnya. William yang sudah lama sekali tidak keluar dari apartemen mengalami kebingungan dan harus dituntun menuju ke lapangan itu. Disinilah William menceritakan mengapa ia hanya menulis satu buah buku saja. Dalam lomba menulis esai akhir tahun di sekolah, Jamal menulis lagi dengan dibantu judul dan paragraf dari William. Hal inilah yang menjadi salah Karena profesor yang tidak senang pada Jamal mengadukan hal ini Karena judul dan paragraf pertama tulisannya itu pernah diterbitkan di majalah New Yorker Dewan sekolah memberikan ancaman akan menarik beasiswanya dan memberikan dua opsi Pertama, Jamal harus mau membuat surat permintaan maaf pada semua siswa atas pelagiat yang dilakukannya Atau Jamal mampu menunjukkan bahwa ia mendapat izin dari si empunya paragraf. Jamal memilih untuk tidak melakukan kedua hal itu. Sesampainya di apartemen, Jamal marah sekali pada mentornya itu. Ia menyesalkan mengapa sang mentor tidak mengatakan bahwa tulisan itu pernah dipublikasikan. William justru marah pada Jamal karena sudah mengatakan bahwa apapun yang ditulis di ruangannya tetap berada di ruangannya tanpa kecuali. Sebutannya Jamal masih mempunyai peluang untuk tetap mempertahankan beasiswanya. Jika saja ia mampu memenangkan pertandingan basket sekolahnya, tapi justru di saat-saat terakhir ia gagal memasukkan bola dan... Timnya pun kalah. Pada acara lomba menulis akhir tahun sekolah, Jamal tidak membawa surat permintaan maaf dan dia juga tidak menunjukkan izin dari penulis paragraf dari tulisannya tersebut. Ia sudah siap untuk kehilangan beasiswa demi untuk menjaga kerahasiaan dari sang penulis judul dan paragraf yaitu William Forrester. Di saat pemenang lomba hampir diumumkan, tiba-tiba William Forster muncul dan meminta waktu untuk membacakan tulisan. Sambil memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah William Forrester dan menunjuk fotonya yang dipajang di ruangan tersebut. William membacakan paragraf yang ditulis oleh Jamal. Seluruh ruangan itu menjadi terkesima dengan kalimat-kalimatnya yang sederhana, lugas, dan tajam tentang keluarga dan persahabatan dan kesetiaan. William membacanya dengan sepenuh hati. Hadirin bertepuk tangan riuh penuh kagum. Atas kedatangan William dan pembelaannya pada Jamalot, akhirnya Ketua Dewan Sekolah memutuskan untuk membebaskan Jamal dari sanksi sekolah. Satu tahun pun berlalu dan pada suatu hari Jamal didatangi oleh pengacara William Forrester yang mengatakan bahwa sahabatnya itu telah meninggal dunia. Dan selama ini, ternyata sahabatnya itu mengidap penyakit kanker. Apartemen beserta dengan buku-bukunya diwariskan pada Jamal dan film pun tamat. Demikianlah, teman-teman, alur cerita film *Finding Forester*. Sampai jumpa lagi di film selanjutnya.